Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar menyoroti pernyataan juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi tentang rencana kedatangan 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara. Musni Umar mengatakan bahwa pernyataan Jodi Mahardi terkesan merendahkan buruh Indonesia. Asalnya Jodi menyebut bahwa kedatangan tenaga kerja asing Cina ke Indonesia karena kemampuannya dibutuhkan sebab tenaga kerja lokal belum bisa menggantikan para tenaga kerja asing. Pernyataan jubir Menko Maritim terkesan merendahkan buruh kita Kicau Musni menggunakan akun Twitter @musni_umar, Jumat Menurut Musni, tenaga kerja Indonesia hebat-hebat, namun kehebatan buruh Indonesia terkesan tidak dipercaya negaranya sendiri. Tenaga kerja kita hebat-hebat jika diberi kepercayaan, ucapnya. Jody Mahardi mengatakan, rencana kedatangan 500 TKA Cina itu bukan kepentingan pribadi Menko Kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan. Tidak ada kepentingan Pak Luhut pribadi di sana soal 500 tenaga kerja asing Cina. Selain hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam meningkatkan nilai tambah komoditas nikel, kata Jody dikutip dari kompas.com. Jody menyebut kedatangan TKA Cina lantaran kemampuannya dibutuhkan sebab tenaga kerja lokal belum bisa menggantikan para tenaga kerja asing tersebut, apalagi perusahaan tempat tenaga kerja asing Cina dipekerjakan menggunakan teknologi yang berasal dari China. Ini kan pembangunan dengan teknologi mereka yang belum kita kuasai. Ujarnya Bagi Anda yang mendengarkan informasi ini, Jangan lupa berikan komentar Anda di channel kami di bawah ini.